Bercerita Tentang Kisahku dulu Yang telah Kujalani Semua Waktu bersamamu Awalnya Bahagia Dan sesuai Rencana Hingga Akhirnya Datang Ku coba untuk berlapang dada, lupakan semua cerita lama, kan ku ikhlaskan kau bersamanya, meski hatiku ini tak rela. Tuhan siapapun dia yang akan mendampinginya, ku doakan semoga dia selalu bahagia suatu masa kita jumpa dengan pasangan berbeda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 Semoga dia selalu bahagia Suatu masa kita jumpa Dengan pasangan berbeda Jangan ada lagi air mata Tuhan siapapun dia Yang akan Semoga dia selalu bahagia Suatu masa kita jumpa Dengan pasangan berbeda Jangan ada lagi lagi siapapun dia yang akan mendampinginya ku doakan semoga dia selalu bahagia suatu masa kita jumpa